Hari ini aku mau ajak kalian lihat salah satu kapel di Teluk Naga, namanya Kapel Imakulata Teluk Naga, terletak di Jalan Tanjung Pasir nomor 2 Tangerang Alamatnya aku tulis di bawah ya, jadi kalian bisa baca. Patokannya kalian lihat ada papan biru sekolah strada, nah kalian masuk dari pagar tersebut, kapel tersebut ada di samping sekolah strada jika kalian mau ikut misa offline, kalian bisa daftar terlebih dahulu di belarasa.id. Nanti kalian akan dapat tiket QR Code, jangan lupa dibawa saat menghadiri misa offline beserta dengan ID pengena kalian dan surat vaksin atau kartu vaksin kalian ya. Setelah itu kita akan diarahkan ke disinfektan untuk mendisinfektan badan kita Dengan kipas angin yang sudah ada cairan disinfektan Terus wajib juga cuci tangan Setelah masuk jangan lupa duduk tetap jaga jarak ya. Saya melihat setelah Nisah Perdana pelaksana di Kapel Klub Naga, uh, saya sungguh sukacita sekali ya, terutama uh, umat Klub Naga masih antusiasnya untuk uh, menjaga iman, mengikuti perayaan ekaristi, masih tetap terus uh, tinggi, antusiasnya. Gitu. Uh, Kesan-pesannya benar-benar bersuka cita, karena kali ini kita baru pertama kali sejak dua tahun e, online, secara online benar-benar penuh dengan sukacita walaupun sedikit agak deg-degan karena berasa seperti tugas baru pertama kali tapi penuh dengan berkat sukacita yang saya rasakan pada kali ini Saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini saya bersama umat Kapel Teluk Naga untuk bisa offline yang perdana setelah hampir 2 tahun Tidak ada bisa di kampel ini karena pandemi Maka saya turut merasakan apa yang dirasakan oleh empat Rasa haru, tetapi juga rasa syukur Tetapi meskipun juga dengan tetap kuas tandaan Karena pandemi masih berlanjut Nah, segitu deh informasi tentang misa perdana offline di Kapel Imakulata Telung selama pandemi ini. Bagi umat yang ada di daerah sekitar Tanjung Pasir, jangan lupa untuk daftar misa offline ya di Kapel Imakulata Telung ini.